Setiap anaknya yang memandang dan heda, berarti ia memandang persatuan dan kerukunan. Mungkin kemarin-kemarin reda -kemarin baik, setiap banyak hal buruk terjadi di kampung ini, dan ini yang kita yakin.